Thank you. ukuran kayak gini pancing yang 4 meter sampai melengkung fitness oke Ini bagaimana sih? Kesit modelnya mana, dong? Kesit? Ya, itu di desa, kan? Ya, di kripek bro. Di kripek. Anakku itu dikorbankan, korban Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai, bapak ya penghitungan hai eh apa terus eh meter wah pernah dapat babon nah. Iya, <tuk> <tuk> <tunggu> Mang. <tuk> <panggala. tuk> Tidak semua